Oke okay, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dr. Bedil. Eh, di sini saya akan eh, berbagi mengenai alat untuk merapikan rok mimis atau peluru senapan angin ya. Eh, mungkin yang udah pada tahu ya, kalau senior ya senior, udah pada tau lah alat kayak gini. Nah, yang belum tahu silahkan disimak ya alatnya sendiri saya buat dari kayu dan bekas roller motor mio nah kenapa saya gunakan roller motor mio karena sebelumnya juga saya sudah pernah menggunakan ini bekas rantai motor potongan rantai motor eh, hasilnya itu waduh ini ya, udah rusak karena bekas sih. Mungkin kalau yang baru itu masih bagus. Nah. <tuh> Ini tuh udah penyok kiri ke kanannya, dan juga kalau untuk lubang, uh, untuk lubang rantai motor itu sendiri agak kecil ya. Nah, beda dengan roller motor Mio. Nah, dia itu lubangnya masih. 4,5 kalau menurut uh, apa <coughs> menurut penjelasan dari yang lain juga ini 4,5. Jadi uh, pas banget buat mimis senapan gitu ya. Yang kalibernya itu 4,5 atau 177. Nah, kenapa juga saya milih roller ini? Karena roller ini kan yang dipakai bagian luar. Sedangkan lubang yang ini itu dia nggak dipakai. Jadi, dia walaupun bekas dan udah rusak, bagian luarnya tetap dalamnya itu masih bagus. Nah, jadi kayak gitu. Nah, beda kan sama rantai, kan? Dia kenapa lubangnya penyok karena lubangnya ini yang dipakai. Nah, kayak gini. -gini. Ketika dipakai, kan e, pakai motor. Jadi, ini yang digerakin Alhasil, kan jadinya penyok bagian dalam. Oke, okay. uh, langsung aja kita praktikin gimana caranya Nah ini yang udah beres aja ini ya yang udah saya kan? Caranya kita buatkan wadah di bawah Terus uh, di atas Nah ini hanya buat sampel ya Nafas dirapikan ya, biasanya kan suka macet. Disebabkan ya, nah kan ini mimis kadang bagus, kadang ada yang bagus, kadang ada yang enggak. Nah, jadi untuk mengantisipasi beberapa mimis yang jelek itu ya, dengan alat ini. Nah, jadikan eh, pertama ini untuk mengurangi akurasi yang ngacak. Terus, yang kedua, saya dapat tips ini hmm. dari senior saya, eh, Kang Arya. Dia punya channel YouTube, namanya Sniper Banten. Jangan lupa berkunjung juga. Hmm. Nah, waktu itu ceritanya saya berburu eh, sama beliau, ya. Di lokasi hunting, pas istirahat, saya curhat tuh sama beliau, "Kak, sarapan saya ini macet terus, pakai peluru yang baru, pakai minus yang baru yang agak gede, gitu, ya, kan, <tuh> dan itu minusnya kiloan." Nah, kata beliau, e, kalau emang kayak gitu, katanya coba aja kamu pakai bekas rantai motor. Coba kamu uh, setel lagi gitu ya uh, Biar rok si mimis itu rapi gitu ya Nah akhirnya saya coba bikin ya, Karena ini bekas ya Jadi hasilnya jelek Karena saya tadi Nah kalau bisa ya beli sambungannya aja Dan nah, biasanya sambungannya itu baru ya Nah pakai yang itunya aja Kalau mau Nah, atau kawan-kawan pakai ini, Lolar sekiranya kebesaran, bisa juga. Nah, di bawah ininya di, di tengah nih, kalian tambahin sambungan rantainya itu, ya. Ininya aja, ini ininya aja satu yang sambungannya itu kasih di bawah, dilem, di lem, ini lagi tempelin lagi. Oke, langsung aja kita cek, kita coba. Rantainya rantainya bagian kepala tuh masukin. Kita bikin juga nyalotnya dari paku. Semen ini. Kayak gitu. nah ini kan tuh bagian luarnya masih kayak gini ya agak gedean ya, nafas jadi bisa kita ini buat merapikan nah. nah untuk hasilnya sendiri kita lihat tuh bagian rock bulat banget Nah, pokoknya nah, ada yang sebelumnya kan biasanya kan e, mimis itu pas di sambungannya itu ada e, kayak apa ya e, sisa gitu atau enggak karena mungkin cetakannya renggang jadi pas di sisi sambungan itu suka ada ini nah ini saya GR12 atau apa ini lupa sih GR12 selesai nah, ini kan suka macet karena roknya agak gede dia nah makanya saya pakai ini buat ngelakuin juga biar enak nah jadi kawan-kawan kalau mau nyoba Silahkan Buatnya juga gampang kan Tinggal e, Cari potongan kayu Terus e, loler Nah ini lubangin pakai pisau Bawah juga lubangin Terus tinggal di Lem ya Lem aja lem power Dikit tetesin dikit-dikit Sampingnya Terus e, tinggal baut kiri-kanan Udah kayak gitu ya. Ini iya sama bikin ininya. Dari paku dan kayu. simpel pokoknya. Dan gak bikin uh, senapan kita macet Oke okay. ya. Uh, mungkin itu saja dari saya. Selamat mencoba. Salam Satu Laras.